Halo guys, ketemu lagi dengan gue. Hari ini kita mau buat challenge masak Indomie pakai cabe rawit. Ini kokinya istri sendiri. Kali aja, ya guys menantang nanti kita akan pakai cabe rawit 10 10 mantap 10 Hai mau pakai pakai mangkuk mana ya Tahu oh, udah muat gak? Ngamot? Ada pakai apa aja? Deh. Nah ini guys Lagi manasin air dulu Nanti selain pakai cabai rawit kita pakai bakso biar makin sedap. Kuar sponsor guys. Ini ya. Kita pakai yang Kita indomie. Merah Indomie. Rasa yang bawang. Lihat guys, cabenya guys. Namanya cabe apa tuh? Kalau itu. rawit, setan. guys. Airnya lumah udah mulai mendidih guys. saja Adanya berapa? nah ini dia guys, potongan dari cabai rawit tadi kalian mau tahu gimana biar rasa cabai itu lebih keluar pedasnya caranya itu pertama diiris guys setelah diiris itu langsung digerus tapi digerusnya itu langsung di atas bumbunya jadi ketika indomie itu dituang di atas bumbu dan udah ada gerusan dari cabai rawitnya rasanya itu guys makin enak kalau nggak percaya kalian coba langsung aja di rumah guys, dijamin bakal ketagihan kalian guys. Wah. ini karena kondisinya gelap kita pakai lampu nih guys, biar ruangannya terang. Ini guys, Indominya udah dimasukin plus baso-basonya guys. Biar videonya enggak lama, gua skip dulu ya. Kita langsung nanti kita pas Indominya sudah jadi. A few moments later. Hello guys, ini dia Indom kita udah buat. Indomie ayam bawang dua poti pakai cabai rawit dan bakso ini demi soto sama pakai cabai rawit kita coba perdesnya kayak apa enak ya, demi suami tercinta guys mama malam masak enak guys guys tapi enak Enak. <tuk> Kalau kalian mau tahu ini bakso bukan bakso yang merek-merek Frozen food. Ini kita beli bakso di abang-abang bakso di jalan. Rasanya lebih enak daripada kita beli bakso yang merek-merek Frozen food. Murah. buat lebih enak kalian bisa coba dengan gigi kalau gak ada perbukaan A few moments later. Kamu lapar ya? Enak Nomi Coba deh. Buat yang Buatin guys Gitu guys Kalian mau tau mereknya apa? Prentice murah. Buat kalian yang enggak kuat udah, gua jangan pakai rawit. Mending pakai. Ini gua sisihin nih. Gua sisihin ya, rawitnya. Pakai strategi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita yang for watching dan jangan lupa subscribe dan share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Kalau yang mau See you next video. Bye!